1, 2, 3 assalamualaikum ketemu lagi lur bersama agus agus vlog jawa kediri Dulur-dulur teman teman orang lain dimanapun berada mudah mudahan dikasih kesehatan dikasih panjang umur dikasih rezeki lancar dikasih hidup yang barokah dan bermanfaat bagi keluarga saudara maupun orang lain amin amin ya robbal alamin oke lur video kali ini saya lihat DJ di Kebun Agung blitar pol cewek cantik seksi Joget DJ Santui, acara karnaval di Kebun Anggung Blitar. Suasananya, full penonton lur. Oke lur, selamat menonton. Sim. Let's mm go. -hmm. Amin <laughs> Amin